kembali lagi dengan saya, dengan Herujo saat ini saya mendapatkan kabar baik dari email youtube bahwa akun channel saya sudah disetujui untuk uh, ikut dalam program partner youtube dan uh, sudah lolos untuk email address. ini emailnya dan apa yang harus kita lakukan setelah selesai uh, mendapat persetujuan tentu saja kita masuk ke konten ya kita rubah ini sudah ada tampilannya. Dolar kita rubah, kita aktifkan semua uh, YouTube kita yang akan uh, kita mau tes. Kita aktifkan semua, dan di YouTube uh, ternyata menerapkan standar minimum untuk pembayaran. Apa yang harus kita lakukan? Uh, yang pertama, uh, kita harus mendaftarkan informasi pajak, ya, ke Google. Yang kedua, ada nilai uh, minimum verifikasi alamat, maka kita akan dikirim MIPIN ke alamat kita dan uh, nilai minimum metode pembayaran. Ada uh, metode pembayarannya dan nilai minimum pembayaran. Di nilai minimum pembayaran ini, uh, di Youtube Indonesia, uh, minimal untuk dibayarkan ke kita adalah Rp1.300.000. Uh, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, saya ulangi lagi, kita membuat informasi pajak Google, memverifikasi alamat kita, dan memilih metode pembayaran. Dan setelah itu, kita membiarkan hidup kita berkembang. Setelah minimal pembayaran sekitar 1.300, kita dapat mencairkan dana. Itu hal-hal informasi, apa saja setelah Youtube kita berhasil disetujui untuk menjadi Youtube Partner. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.